Saya lihat ada satu sosok perempuan Itu perempu Ditarik rambutnya Entah sama apa Tapi itu rambut ngangkat Terkelompas pas Dia gejrit dan dia hidup lepas Terkelupas. Dan si perempuan itu Selalu bilang ampuni saya, ampuni saya saya toba mulai sekarang kalau saya diizinkan lagi untuk melakukan kebajikan, saya akan tutupi rambut saya. Logika saya mungkin berarti selama hidupnya dia dia tidak berhijab, tidak bercel, tidak ditutupi. Jadi begitu terus ditarik, putus, klotok semua ya Allah.